Sahnya dimulai ketika Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Diceritakan pada saat itu ada dua hewan yang berperan pada kejadian tersebut, yakni semut dan cicak. Dalam cerita itu, semut dengan susah payah memadamkan api dengan membawa air di mulutnya. Kemudian seekor burung berkata mewakili keheranan semua binatang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Tidak mungkin setetes air liur yang ada di mulutmu mampu memadamkan kobaran api yang sangat besar itu, sahut si burung. Namun kemudian semut menjawab, memang air ini tidak akan bisa memadamkan api itu. Tapi ini kulakukan paling tidak semua akan melihat bahwa aku pihak yang mana. Di sisi lain, cicak ikut meniup api yang dibuat oleh Namrud, agar semakin membesar. Memang tiupan cicak tidak seberapa, tapi dengan apa yang dilakukannya, semua tahu cicak ada di pihak yang mana. Al-Munawi dalam kitab Faidur Qadir mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk membunuh cicak karena cicak memiliki sifat tercela. Sementara dulu dia meniup api yang membakar Nabi Ibrahim sehingga api itu menjadi...